serta klik tombol notifikasinya para sahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar leslar tentunya. Mengawali perjumpaan kita di malam hari ini para sahabat ya tentunya Alhamdulillah kabar bahagia kita dapatkan. Kakak Bilar dan kompas sudah ada di studio Indosiar. Artwa wow, luar biasa para sahabat ya Alhamdulillah tentunya malam hari ini adalah malam bahagia banget untuk kita semua bersama-sama kita saksikan malam ini juga wajah BBL yang sangat ganteng dan imut sekali masya Allah dan Alhamdulillahnya persahabat ya sudah masuk trending di Twitter untuk hashtag #WelcomeBabyL ini sih luar biasa ternyata memang banyak sekali orang-orang yang menunggu yang selalu standby di depan TV atau di media sosial manapun persahabat ya Pastinya kalian penasaran banget dengan wajah imut dan ganteng dari BBL persahabat ya Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar dan tentu kita makin dibuat penasaran malam hari ini Dan untuk kabar berikutnya juga perhatikan Wow ini tentunya dekorasinya sudah siap welcome BBL Lesni DA Bilar BBL Duh, makin gemes banget ya Masya Allah Ini suatu kebahagiaan dan suatu kebanggaan Untuk kita semua, Alhamdulillah Patut disyukuri persahabat ya Malam ini, malam minggu Tentunya kita dikasih suguhan vitamin Yang sangat bahagia mudah-mudahan BBL menjadi anak yang soleh dan anak yang kuat amin ya robbal alamin dan kita lihat aja nih ke suasana berikutnya manja banget mas ya masya allah bibirnya itu lucu dan imut banget walaupun masih wajah mata hidung masih ditutupi hanya mulutnya saja kita sudah merasa bahagia makin tentunya kita merasa bangga kepada idola kesayangan kita ini tentu tunggu saja informasi selanjutnya karena Malam hari ini juga kita akan mendapatkan kejutan yang sangat luar biasa dari idola kesayangan kita. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Minusokan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.